Yo, apa-apa, apa selamat datang lagi, welcome back. kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya, dan pada hari ini gua bakal mainin game Net for Speed Pipek Balapan nih, oke, okay, kita pakai school, ini mobil, ini gua akhir-akhir ini takjub nih dah sama mobil-mobil kayak gini ya kan, waduh, tiba-tiba gua hobi mobil-mobilan nih jadi uh, kedepannya mungkin gue bakal main mobil-mobilan. Game yang dua game sebelumnya itu bosenin ya, jadi makanya nggak gue terusin. Seperti biasa, gue CEO op nggak nerusin game. Sekali main udah, sekali main udah. <laughs> ini nggak tahu nih ya balapan ini ya. Kalau ya rame lanjut ya. Dan gue juga punya impian nih. Gue punya impian mau beli. Uh, sambil nunggu ini ya loading, gue punya impian mau beli setir. Setir Logitech. G29 Semoga terwujud ya <guluh> Lumayan mal itu ya Cuman itu enak cuy Mudinya gitu kan Oke langsung kita unranket Ini multi Kursor Aing mana? Oh nggak ada kursornya Oke ini apa? Online Oke berarti prolog aja ya Pakal prolog saja langsung digaskui Record kan udah? Oke udah record Oke sambil menunggu eh. Uh, Semoga ini uh, Facecam gue gak patah-patah ya Oke, okay, here we go Ini dia Balap-balapan Need for Spide Copyright nih gua fix Oh, ini karakter utamanya nih kayaknya Tyler Morgan Mantap Ini nih kayaknya karakter utamanya langsung lah, langsung bos. Eh. astaga pakai cursor, pakai arah ternyata. Astaga lumayan sulit ya mengendalinya. Oke okay, beradaptasi. Bukan pakai ASDW ya, ternyata pakai raw guys. Gua masih belum biasa nih ya, baru pertama kali nih gua balapan pakai ini. Wah, mobilnya keren juga nih. Wiss, wuhh langsung Tyler ya. Mobilnya woih, melaju kencang. Gila, di... Wah, jalan pintas. Wuih, ada yang saling kali. Siapa nih namanya? Mac. Oke, Sin Mac. Kleister. Makerizer. Oke, okay, gua mendalin lagi kan Oke, okay, nice. Ah, uh, nih belokan ada sulit ya. Maksud gua, tuh kan kebalik. Kebalik. Gimana? Astaga, asli belokan sulit. Beloknya sulit. Untung gue tadi uh, untung ini sebelumnya tadi jalan pintas ya. Belokan ada sulit nih asli. Wah, asli. Nih kayak wah, asli. Kayak asli sih ini. Kayak naik mobil balapan asli oke okay. siapa nih namanya Jessica Myler Miller, Myler ya yeah. oke okay. uwe uh, aduh uh, barbar kali oke okay. oh nah nih lumayan nih dikendalikan lah enak dioleng-olengin mobilnya oh jadi berarti beda-beda mungkin dari kecepatannya gila gila gila wih uh, wih uh mantap kali, gue nggak tahu rem-remannya ini harusnya pakai stick ini ya, menang, enaknya. Siapa yang menang? I am win katanya. Suara siapa tadi? Kayaknya suara si Meg. Oh, bukan. Si Tyler yang menang ya. Emang mobil Tyler ini memang unggulannya dah. Mobil-mobil GDM ini ya bentuknya ini ya. Nah ya bener mobil-mobil ala Jepang gitu ya kan. Gue masih belum tahu juga gitu kan. Tentang mobil-mobil siapa nih yang datang nih? Biasanya kalau di awal-awal nih bosnya nih yang datang. All right. Siapa nih? Elena Nefera. Nefera. It's Morgan. the prize. You crew pull this. Bentar, nih nggak ada subtitle ah Oh boy, wow, ini, ini yeah. nih baru keren mobilnya cuy. Sounds, hmm. nih? Ref, Ref, Ref, Cry, Rav Cry, Rav cry. Rav cry. No. <laughs> Wah, ini asli asli keren nih. Mobil-mobil kayak gini gue suka mm. nih tapi rewel sih di rusak mulu udah mobil oke guys you know what we do now party practice practice party oke langsung dicoba ini mobilnya semoga gua ngemudiin nih gila pakai headset ya biar lebih maknyus nih suaranya asli dipakai langsung boy Oh, lumayan berat nih dibelokin nih. Wow. Oh, ini? Oke. Kayak hey, harusnya sih gua dimenangin ya. What skill Wah, gila sih. Wiss. Spasi. Spasi gak sih? Oh, ya. Astaga. Spasi ngerem ya. Gimana, guys? Tangan gua, tanda ek kayak gini, loh. Tangan kanan pegang space, tangan kiri pegang arrow. Gimana ini maksud gua. Tuh, buat ngedrip Tinggalan jauh loh gua Aduh Gak bisa, gak bisa pengaturan masih ya Harusnya di awal tadi pengaturan Alah nih gue Cuman ini, wah the best sih Grafiknya the best Grafiknya the best guys oh. Nitro, klik atas itu apa tuh? Kan brake itu ya nitro mana nitro? Aiy! Oh, suara napotnya bor. Nitro mana nitro bos? Harus di satu kan ni pakai stick ini ya, harusnya Semoga nih potangnya nggak patah-patah ya. Gua main lancar banget ya asli. Duh. No Kejar enggak? Di depan lo. Hmm. Bos. Gua belum bisa nih asli ngedek-ngedeknya. Oke, ditekan kayak gitu Buat ngeramnya langsung uh, Kayak gitu dia Aduh Oke, Oke, udah kekejar, boy Harusnya menang sih Wah, asli sih Satisfying suaranya Ini di map apa sih? di satu miles lagi. Jalannya 140 150 cepat ini. Bentar lagi wow. nyampe. <tose> wah. Uh, wah. Ah, ini. -nya. semoga enggak ada ya. lagi-lagi lagi this guys. Wah, kalah guys, posisi Dika gue. Oh. Never Speed Payback! Please. The di kayaknya di Los Angeles juga nih ya. Sekitaran situ nih, harusnya. Sekitaran map GTA 5 ini. Tuh, Silver Rock. Iya, benar Gak ada subtitle ini, menderita cuy. oh Mobilnya, Boy! Woh! Gila, gila, gila. Look at them. Siapa nih, Marcus? Keren banget, asli. I got you four to one odds of taking first place. Now, I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle Those electric motors and twin-turbo V8 give you a combined 1500 horsepower. Yeah, I can handle. good boy! You've done your homework. Now listen, second place doesn't get me, Jack. Got it? Got it. You seem like a hot hand kumpul-kumpulan mobil yahud kali bos ini nih Woo! ngejar ini yang gue suka itu kan biasanya ngejar game, game- game game ini ngejar mobil Wah gila sih Waduh, oh, mobilnya langsung balapan lagi bos ini yang gue suka You can handle that kata ya mobilnya. Berapa ya? 15. Fast power. Serius nih gua nih. Recordannya gak tau dah gua patah-patah atau gimana dah. Wah wow, serius banget ini asli. Gua di posisi terakhir lagi starting. Posisi tangan ini yang paling gak enak loh. Patahan lagi Aduh, oke okay. Gak biasa lagi gue ngedrip-ngedrip Patahan kayak gitu tuh gak bisa gak ngedrip die Untung ada minimapnya Coming in Pad up. Gila gila gila gila. Ah, anjars, anjars. Oh. Jump Up, up, up, up. Naik sekali. Checkpoint. Uis, oh my god. Wah. Wow. Biasa dah. Need for speed ada polisi. Wup. Wah, gila sih. Keren sekali bung. Aduh, tabrak Kurang, kurang, kurang. Wah, gila sih. Gua harus konsensi ini. Wah, gila sih. Polisinya banyak dah. Bintang berapa ini? Uh, wup, wup. Gak bisa. Mobil Anda tidak setara dengan mobil saya, polis. Masih balap lagi. Oh my god, ini dia enak uh, digampangin ini masih kayaknya drip dripannya Oke, okay, cari tempat sembunyi dulu harusnya kah? Enggak. Oke, okay, enggak. Bagus. Wah, gila sih ini sayang banget sih kalau patah-patah. Rekor Waduh di layar banget cuy. Oke, okay, kita sebagai temannya di sini menolong si Jess ya gimana caranya ganti? Oke, okay. uh, kita dobrak Hai boy sampai oleng. Hmm, gitu. Ambil ini ya belakangnya ya. Oish. Oh Oh oh oh oh oh oh oh my god, keluar jalur. Oh my god, masih ada satu lagi. cemet Oke okay, santai pak polis. Oke, bisakah kau mengikuti Tidak dong. Aduh, gak bisa ngarahin lagi. Gak bisa ngalir ke belakang kayak kita, lima. Entah nanti ya. Kita atur-atur dulu nanti. Berani-berani kau. Oh my God, kebalik dong. Banyak kali mobilnya. Berapa udah? Gak bisa lo ngejar gua Ada lagi di depan seperti biasa. dulu tidak akan bisa... Nangkap dua, bos. bos, bos, bos, bos. Aduh, dijepit lagi. Untung, wah, bisa nih, gue lewat nih. Woo. Woo. bisa lewat. Oke, ini dia. Hey, go sudah mulai dialang-alangin jalannya, mulai sempit. Tapi biasanya di sini ini diletakin apa? Diletakin hmm, taku, biar ini bannya ano ah, banyak miris ya banyak miris pas miris beniris. oke harus kayak udah lepas uh eh masih cuy nggak bebas oke okay. masih cek ada cek cek poinnya tiga menit berlalu itu radio atau apa sih yang diputar? atau informasi tentang apa? Oh my god, gua kenapa nih nyetir kayak gini nih? Oke, dripan, mampus nih tuh, kebalik, cuy, malum, orang awam, wah, denger nggak tuh bunyinya? Wah, what the hell? Hmm. <laughs> what's wah Ketika. pintunya kok gitu nih? What's going on? Kenapa nih? Si Rev? Why? What have you done? Didn't Rev tell you what's under that hood? My buyers are paying a fortune for it. You'll never get away with this, Navarro. The are on their way. The house sends their regard. Wah sulit sulit sih gua ngerti ini. Kalau nggak ada satelital satelital aja gua kurang gitu loh. Apalagi kayak gini. Telepon polisi Lu baru aja dikejar polisi Kok telepon polisi Oh my god Pakai jadi diem lagi boy Kemana lagi nih Berangkat lagi Oke okay. Panggil polisi Gila lu bro Uh, mulus boy Polisi lagi Astaga, panggilin polisi dah tuh Masih bintang gue cuy Bisa nggak? Oke okay, bisa Masih bintang gak gua Astaga Mau manggil polisi buat nolongin temennya juga Tapi dia bermasalah Belokan maut, boy Masih lurus Oh my god Oke, okay, masih bisa Apa lu? Oh my god Nelawan aras, cuy Patahan lagi, bos Mampus gak tuh, ah Gak bisa, lu Polisi gak latihan drip kayak gini Ini auto Auto tinggalan Oh my god, dikit lagi ke tabrak baliho tadi kurang keras apa baliho ditabrak Aduh aduh aduh aduh aduh adu, adu. mobil orang lagi ini mana sih jalannya gila gila gila jalannya ah oh, ditutup semua cuy oh oh oh my gila sampai jalan bawah tanah gini udah harusnya nggak dikejar sih oke di belakang nggak ada tuh di minimal gua lihat di depan Pertama, ada, perempuan ada perempuan lagi bos. wah gila perempuan. sih. Astaga siapa tuh? polisi kok? wah polisinya udah FBI Dari nih. nggak pakai tulisan polis lagi mobilnya coy biasanya kayak gitu ya. lebih tinggi ini dah. tuh kan? wah mampus dah gua. aduh babak belur nih mobil. Oke, oke. Harusnya bisa lolos, bisa lolos. Ketangkap dong. Kan diikutin. Oke. Siapa nih? Where's the car? Lina Navarro. Eh ini tadi, di start tadi. Di mana mobilnya? You're useless to me. Enjoy prison. Although. You'll want revenge. So will I. Yeah. Hey, don't it won't be. to work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? Hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive, when I say, and when the time is right, you get what you want. Do I have a choice? Oke. Okay. Dia yang baju ya, merah ini siapa tadi namanya? Eh itu sebagai gua pemainnya disuruh memilih ikut kerja sama dia atau? Soeipulap next round. kemudian? Keren banget potential I see the knife set you control, that split second where I put everything. On the line. I'm I am fast. I am fast. I am fast. I am fast. I am fast. I am fast. Ini harus jemput orang atau apa sih? Oke. Oke guys, gue coba ya Ini literally Nggak bisa Pause sama sekali ya Ya, nggak bisa sama sekali ya Nggak bisa pause sama sekali Oke okay. Oke, gua udah ganti posisi tangan nih, udah rada enakan sebelah kanan aja deh yang mudinya. Ini harus cepat atau enggak sih? Tuh kan kita bertabrak kalau mau cepat. Mobil semulus ini, men. Oke, yaudah. Kayaknya nggak ada batasan juga ya di jadi car. Tuh, kita harus nganterin mobil. aduh tabrak mulu lagi what are you doing get fired maybe i oke oke oke katanya no what are you oke okay. set faster upper space checkpoint di pernah aktif let's see how fast target 150. waduh Aduh, harus cepet, cuy! Harus di atas 105. Oh. Dapat dong! Santai-santai, santai, rem, rem, rem. Oke, okay. sebeteranya dapat ya? Oke, okay. berhasil, boy! Oke, okay. setidaknya mobil selamat, tuh. Kan di ini rada berat gitu ya? Kalau pakai setir nih, asli sih. Logitech G29, auto. Manus ini. Gila, ini copyright kali ini, game. Oh, oh, oh. Okay. Oh! Switch kamera, switch kamera, switch kamera, switch kamera. Oke, okay. enak ini, boy. Time to kick it up a notch. Allah! Banget, umpeng gak ketabrak Speed day okay, juga ya Oke, speed-nya 110 lagi Oke okay. Oke okay. 110, ini 120 nih Oke okay. Gak gua kurangin kecepatan Wah belok sih Jangan khawatir, aku gak ngasih yang ini Apakah itu yang bisa sih wow, wah kalau, kalau kayak gini nggak bisa uh, bang, Eh, belokannya gue miru uh, udah tadi ini padahal map GTA lima cuma lebih wow gitu ya oke okay. udah wah masih satu mile udah langsung cepet aja bos Misinya uh, world tadi world kita world. berarti harus bekerja sama yang, yang tadi, soalnya diancam masuk bui katanya, atau kerja sama dia ya udahlah daripada bui gitu kan, kita bisa masuk PNS nanti. <laughs> Tyler, come on. Eh, apa tuh? <tuh> Ini nganterin mobil, coba apaan <tuh> sih gitu loh disuruh cepet. <tuh> <tuh> Gimana? Okay, gua matiran lagi, bagus, minimal banyak nih rusak. sampai kah oke? Okay. sampai, parlente, aurahai, oh my god, keren keren semua mobilnya. ini pasti nanti di awal gue dikasih mobil yang burik. udah diliatin mobil mobil bagus kayak gini nih, dikasihnya mobilnya burik. suara mobilnya yang di depan tadi Look lagi mobilnya Gila gila gila gila Oh, Lord. Dikasih lihat mobil lagi dong. Oke, time. Time to go home. Tuh kan. Sudah kudagu. Kuduga, <laughs> cuy. Dikasih mobil yang kayak ini kan? Kayak gini kan? Eh, <laughs> just drive home I apa-apa. Mobil gini juga bagus, sport. Jangan nabrak dong. Eh, Asli ini dibelokin liar banget Tuh sekali belok Nah, beda sama yang tadi Asli, beda-beda feel mobilnya ya Dibedain banget Asli, beda banget Beda banget, beda banget Gua harus adaptasi lagi nih Asli, asli, asli asli. asli, asli, asli, asli. Gila, gila, gila, gila gila Menarik juga nih game Beda lo, feel Ngemudinya Oke, okay, jalan lurus Mari kita lihat seberapa tembus mobil tua karatan Legend ini. Astaga, astaga. Gue kira ada tadi, ternyata radio. Ini konten copyright, right fix. Ada lagu-lagu gitu ya. Tuh kan. It ada polisi dah. Gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut urus urusanmu sendiri. tidak ikut-ikut. iya. asli ini map GTA 5 guys ya, harusnya. Mm -hmm. kayaknya ya cuman kok gue yeah, familiar gitu loh sama mapnya. santai aja ngemudinya ya. mobil tua. jangan sampai nabrak nabrak lagi gitu. Ya. oke like okay, sampai. ini dia rumahnya. kayaknya tepat ngesek di sini ya. awal semuanya berawal. Oke, okay, inilah akhir dari awal Pertama. semuanya, mampus. Semoga record tanya ini gua khawatir nih. Oke. So, I hear we race. Now The house just no rest no rest available, oke, oke oke oke, oke guys, ini kayaknya nggak bisa di save save juga, gue juga, ah oke okay, bisa, oke okay, bisa, oke, okay. ini mapnya, mapnya luas banget ternyata. Tekan escape masih belum bisa, nggak bisa tekan yang lain. Oh my god, bisa nge-shoot mobilnya, uh. Oke, okay. wah gila ini. Kok nggak ada orang yang di dalam? Oke, okay, take a shoot. Ke bawah lagi kayaknya. Atas, boys. Mobil pertama, boy. Beh. Oke okay guys, segitu dulu video pada hari ini. Oke okay, guys, save ya iya yang nggak usah di sep lah. Oke, okay guys. Sekian dulu video pada hari ini. Bakal gua lanjutin lagi di race selanjutnya. Semoga ini record bagus ya, kayaknya patah-patah. Gue lihat tadi ya, hmm. harus gue pikirin nih. Selanjutnya, sekian dulu video sampai. Eh, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Kiman. <tap>